Guys, Jadi kali ini aku kayak mau cerita sama kalian bahwa Kayak ada banyak hikmah yang gue ambil dari kasus covid ya <tuh> Jadi kayak kasus covid tuh bikin gue kayak Apa? Awalnya kan gue tuh kayak orangnya yang selalu berpikir bahwa Maksudnya gue bisa kerja, gue bisa cari uang Terus uh, gue gak pernah mau sharing ke... Siapapun tentang keadaan gue gitu Termasuk uh, Pada saat gue berteman gitu Jadi pada saat gue kayak punya temen Gue kenal orang tuh gue kayak uh, Gak pernah terbuka Kayak Apa siapa gue gitu Tapi semenjak kayak covid Terus gue kayak uh, Main youtube kan Terus gue kayak yang istilahnya gue liat Orang gitu kayak Mereka dalam keadaan susah Uh, mereka kayak ap, apa? Men-share ke orang gitu soal kayak kehidupan mereka sehari-hari gitu. Jadi itu kayak salah satu pemicu gue, motivasi gue kayak kenapa gue nggak kayak mereka juga gitu. Kayak ya ini gue gitu gue apa adanya. Uh, mungkin kayak pandemi ini akan berakhir ya kan? Kayak kasus covid ini akan selesai gitu. Tapi maksud gue di sini adalah. Uh, pada saat gue sudah Kembali ke apa Ke kehidupan gue yang normal Kembali gue dengan teman-teman gue Terus kayak Gue mengenal orang yang istilahnya mereka Tahu kehidupan gue, mereka mungkin akan terima gue Ya Apa adanya gue gitu Jadi kalau dulu gue kayak Gak pernah cerita ke teman gue bahwa gue pernah Tinggal di pantai asuhan, Kecuali teman-teman sekolah gue ya karena teman sekolah gue kan Otomatis tahu dong kalau gue tuh tinggalnya di panti Suhan gitu, terus kayak gue nggak pernah foto-foto uh, yang istilahnya dengan keadaan rumah gue yang kayak gini gitu, gue selalu ambil angle tuh, ambil uh, background tuh pasti di kamar gue gitu. Jadi waktu kayak apa corona ini, gue kayak lebih ya udah gitu gue terbuka aja gitu, bukan untuk menarik simpati ya, bukan untuk kayak Hmm, supaya kalian tuh kasihan sama gue bukan, tapi kayak maksudnya lebih kayak gue berani aja mengeksplor itu gitu loh, kayak ya udah ini hidup gue gitu. Jadi, pada saat nanti gue berteman, gue gue single banget ya, dampaknya ke gue saat ini gitu. Even pun ini istilahnya belum di, belum, belum, belum, belum public lah gitu loh, tapi maksudnya ada beberapa orang yang kenal sama gua, terus mereka kayak mampir ke channel gua terus kayak tiba-tiba menjauh gitu buat gue itu gak masalah, gak apa-apa gitu uh, gua mempersilahkan kalian dengan pilihan kalian gua juga punya pilihan dengan hidup gua gitu uh, ada beberapa temen yang istilahnya support gua ya gua thank you, thank you banget tapi ada beberapa juga yang istilahnya milih menghindar gitu buat gua gak masalah tapi yang jelas, kadang-kadang kita tuh ini sebenarnya uh, konten gue yang kali ini gue mau motivasi buat temen-temen gitu, uh, jangan sampai hanya untuk gengsi, hanya untuk supaya dapat temen, hanya untuk supaya kalian diterima di tengah-tengah pergaulan kalian, yang kalian tampilkan tuh yang indah-indah aja gitu, keadaan kalian yang istilahnya oke, okay, keadaan kalian yang istilahnya Uh, maksudnya diajak nongkrong ada uang terus diajak makan punya uang diajak beli ini ayo gitu yang pada akhirnya tuh kalian tuh terjebak dengan kehidupan itu gitu loh gue tuh kayak ngerasain banget jadi waktu gue gua pulang kesini kan sudah 3 tahun tiga tahun yang lalu gitu kan jadi gue kayak gue tahu sih kayak temen-temen gue tuh berharap banget gue kayak ngupdate keadaan gue gue ngupdate kayak Gimana sih gue tinggal, gimana keadaan rumah gue gitu Tapi Waktu itu gue gak, gak pede gitu kan Gak Kayak malu lah gitu Teman-teman gue kan istilahnya punya uang Terus rumah mereka juga Maksudnya yang gue liat mereka update rumah mereka tuh bagus gitu kan Jadi gue kayak ada rasa uh, Malu gitu Nah begitu gue liat Maksudnya Youtube tuh banyak ngajarin gue juga Maksudnya banyak juga channel teman temen tuh yang kayak Konten teman temen tuh yang kayak ngajarin gue bahwa lebih baik gue jadi diri gue sendiri gitu Jadi pada saat Orang mengenal gue pun Mereka mengenal gue karena Ya ini gue apa adanya gitu Gue gak, gak udah, udah capek deh fact itu gitu loh Udah udah capek berlagak punya Berlagak ada tapi memang I'm nothing gitu loh Jadi uh, makasih juga buat Gue say thank you banget Buat temen-temen yang Melihat keadaan gue pun Kalian masih tetap support gua melihat keadaan gua kayak gini pun kalian masih kayak uh, tetep uh, chat gua, tetep telepon gua tetep uh, kasih gua dukungan yang luar biasa banget gua makasih dan buat temen-temen gua yang istilahnya uh, apa mundur pelahan-lahan untuk tidak berteman sama gua makasih juga uh, gua bukan tidak mau ah uh, Soset ya, maksudnya sedih banget kalau kalian menjauhi gua hanya gara-gara hal ini gitu. Tapi buat gua kalian tuh masih gua pelajaran berharga gitu loh. Bahwa uh, gua tidak mau jadi orang yang munafik, gua tidak mau jadi orang yang. Terima kasih buat pertemanan yang udah kita bungkus indah. kalian juga akan mendapatkan temen yang mungkin sekelas sama kalian beda sama gua jadi gua kayak gua say sorry banget buat kalian yang sudah mundur untuk berteman sama gua thanks tapi sebenarnya pertemanan kita yang lalu-lalu tuh gua nggak pernah fake sama kalian ya memang waktu itu gua pegang uang cuma gua sorry kalau gua tidak jujur gua istilahnya 3 tahun yang lalu gue pulang ke kampung gue nggak update sama keadaan gue, gue sorry. Tapi hmm, kalian tuh teman terbaik. Aku happy, senang berteman sama kalian. Tapi inilah aku. Uh, aku ada di keadaan yang memang orang nggak memang orang nggak punya, memang orang miskin. Uh, terima kasih Buat teman-teman yang masih support Gue saat ini Gue bener-bener thank you so much Thanks a lot For your support Guys okay, Thank you God bless you aja Bye